doa katolik mohon berkat untuk tempat usaha dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin bapa terima kasih untuk anugerah dan kebaikan yang bapa limpahkan kepada kami termasuk kebaikan Bapak telah melimpahkan tempat yang begitu nyaman untuk menjalani bisnis kecil kami. Melalui doa ini, kami panjatkan doa untuk tempat baru ini. Mudah-mudahan, tempat ini selalu diberkati olehmu, dijauhkan dari kejahatan, perbuatan buruk, setan, iblis, dan roh-roh jahat yang mengganggu jalannya perkembangan usaha ini. Mudah-mudahan engkau juga memberkati setiap penghuninya supaya selalu semangat ketika bekerja di sini. Setiap jiwa boleh melihat karakter dan kasih Melalui hidup kami, dan kami mengandalkan Bapa serta turut menyertakan Bapa di setiap rencana usaha kami. Bapa memberikan inspirasi bagi kami, dan Bapa menolong kami dalam kesulitan. Doa ini kami panjatkan